Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada Selamat sore, selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian Diva TV akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk berdukung ya, dengan cara klik like, comment dan subscribe, serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar tentunya. Baiklah para sahabat Leslor, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Tentunya kita ke kabar pertama, para sahabat ya, ada kabar spesial bahagia buat kita semua para fans Tentunya datangnya dari Agun Avericord, para sahabat ya, yang mana memberikan support dan doa untuk Lesti dan Rizky Bilar, para sahabat ya Tentunya kita semakin bangga dan bahagia bahwa banyak sekali orang-orang hebat orang-orang baik yang selalu mendukung buat idola kesayangan kita. Dalam postingan tersebut juga tentunya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Happy Records, From this lead to this lead. Amin, sahabat ya, biar mantan tahu, kisah cintaku kini jauh lebih bahagia biar mantan tahu. Masa depanku lebih cerah tanpa dirinya dari Kakak dan Dede. Bahagia banget ya kalau ngelihat mereka bahagia. Semoga mantan lihat, selamat hari Selasa guys. <guruh> Tetap semangat dan sehat selalu, itulah caption yang keliskan. Tentunya ada lagu khusus buat Dede Lacy dan Rizky Bilar Masa apa ya. dengar saja Tentunya di akun Avery Coats. Luar biasa lagunya cocok banget nih Untuk para mantan ya Luar biasa mudah-mudahan kita doakan saling yang terbaik Untuk idola kesayangan kita Selanjutnya para sahabat kita lihat juga di sebuah unggahan spesial dari ayah Kejora Tentunya Kejora mengunggah sebuah postingan foto keluarga besar Tentunya antara keluarga dedek Lesti dan Rizky Bilar Alhamdulillah dipersatukan para sahabat, ya dalam momen acara lamaran Lesti Bilar Sungguh bahagia melihatnya Kebahagiaan dari Lesti dan Rizky Bilar terpancar bersahabat ya. Senyum mereka sungguh luar biasa membuat kita semakin bangga dan bahagia Dalam pusingan tersebut juga tentunya kejoram menuliskan sebuah kalimat caption Disitu dikatakan Alhamdulillah berkat doa dari kalian semua Acaranya berjalan lancar tidak ada halangan apapun Terima kasih atas doanya Semoga doa baik kalian akan berbalik ke kalian juga Amin Itulah tentunya ucapan terima kasih kepada orang-orang yang tentunya sudah mensupport, mendukung, dan mendoakan acara lamaran Lesti dan Rizky Miller Sampai acara tentunya berjalan dengan lancar di akhir acara selesai persahabatnya. Luar biasa dukungan, support dari orang-orang hebat tentunya persahabatnya. Mudah-mudahan... Kebahagiaan dan kelancaran untuk acara akad dan resepsi pernikahan nanti dilancarkan juga, bersabat ya, amin, ya robbal alamin. Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar dan respon dari para fans. Salah satunya ada komentar dari akun Sinta Karesa. Mengatakan Alhamdulillah sehat selalu Bapak Love Luar biasa persahabat ya Support dari para fans tentunya tak habis-habisnya Yang selalu mendukung, mendoakan buat Lesti dan Rizky Pilar Berikutnya para sahabat ada info resmi dari Bapak Otis Hijari Petinggi Besar ANTV Persahabat ya Tentunya menginfokan cinta abadi Leslar Spesial pengajian dan upacara adat hari Minggu tanggal 4 Juli akan disiarkan di antv ini sudah resmi bersahabat ya ini infonya dapat langsung dari Pak Otis yang tentunya mengunggah di akun Instagram pribadinya ada balasan komentar yang sangat luar biasa dari dedek Lesti dengan memberikan love para sahabat ya untuk Pak Otis luar biasa persahabat ya dukungan dari orang-orang hebat seperti Pak Otis saja tentunya meng buat Lesti dan Rizky Bilar Banyak ujian, banyak sekali respon yang sangat positif dalam postingan tersebut Salah satunya ada komentar dari akun Instagram Leslar underscore history mengatakan Masya Allah, Tabarakallah, Bismillah Selanjutnya komentar lain dari akun Instagram Les Love Underscore mengatakan, ya ampun ditunggu banget pak, luar biasa persahabat yang makin gak sabar Kita menunggu acara spesial pengajian dan upacara adat dari Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan dilancarkan untuk upacaranya para sahabat yang kita hanya bisa mendoakan dan tentunya mendukung serta mensupport Lesti dan Rizky Bilar ke kabar selanjutnya, ini ada kabar spesial juga buat kita semua para fans. Ketika di vlognya, Irfan Hakim, ayah Kejora, tentunya titip pesan ini buat Rizky, Bilar langsung, ayah menyampaikan, tentunya sayangi dan jaga Dedek, jangan dimanja dengan harta dan kemewahan. Tapi dengan ibadah dan agama Masya Allah Luar biasa persahabat ya Pesan yang disampaikan oleh Ayah Kejora Untuk Rizky Bilar Tentunya ini membuat kita Semakin bangga Dan terharu bahagia persahabat yang Mendengarnya Ini luar biasa the best Mudah-mudahan Rizky Bilar Bisa menjaga dedek Lesti Dan tentunya bisa menyayangi dengan tulus Persahabat ya Kita selalu mendukung Selalu tentunya mensupport perjalanan cinta dari Lestinang Rizky Milar postingan tersebut ter-repost kembali oleh akun Instagram Sendal Putih Anuskor Milar Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan Masya Allah Ayah best father banget bisa dijadikan panutan banget tuh persahabat ya Memang luar biasa didikan dari Ayah Kejora Hinggalah si Kejora tentunya menjadi seseorang yang luar biasa the bestnya para sahabat ya Sosok inspirasi untuk banyak orang Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada idola kesayangan kita Kita masih menunggu kejutan selanjutnya para sahabat Tep tepat dengan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya ini informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar obang minucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.